Ya, pemirsa, bisa Anda lihat ini adalah gamal atau Gliricidia maculata. Bisa untuk pakan ternak. Ya, ini adalah daunnya dan juga bisa sebagai pupuk organik atau bahan pupuk organik ya. Gamal merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber pakan ternak ruminansia. Ya, karena mengandung banyak sekali protein kasar ya. Cukup tinggi dibanding dengan lamtor. Ya. Ini, tanaman ini bisa difungsikan juga sebagai pupuk organik cair ya. karena mengandung NPK yang cukup tinggi. Ya, nanti, eh, di pertemuan selanjutnya kita bahas eh, bagaimana cara pembuatan POC dari berbagai bahan-bahan yang sudah. Kita lihat di video sebelumnya, baik. Terima kasih sudah menonton, dan salam petani.